Bismillahirrahmanirrahim Hai sob Fahri di sini dan Sobat di sana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbahagia Sebab sekalian Fahri Udah bersama Monstera Aflehleriana Ini yang mature form atau mature size Monstera Aflehleriana ini sempat salah identifikasi Atau salah nama Fahri pun juga pernah memposting dengan nama Monstera Acuminata Padahal ini adalah Monstera Ave Lefleriana. Ini ketika sudah mature form atau mature size seperti ini Bagus sekali Dan ini masih bisa besar lagi sobat sekalian Ini pernah berbunga, nanti Fahri akan tunjukkan bunganya spate atau spadiknya. Bunganya berbeda dengan Monstera Deliciosa Kenapa sih kok pakai af yang artinya adalah avis nanti Fahri akan bahas kemudian kita akan lihat detailnya ciri-ciri ketika masih juvenile form remaja sampai dengan mature size seperti ini dan apa sih perbedaannya dengan Monstera Acuminata dan Monstera adansonii sobat perlu tahu bahwa Monstera Acuminata itu masih sangat jarang dan Fahri belum pernah lihat yang punya atau posting di Indonesia biasanya orang luar yang posting sobat penasaran tentang monstera lehleriana ini mari kita lihat detailnya Daunan, sebenarnya salah nama atau salah identifikasi Itu merupakan hal yang wajar sobat sekalian Seperti kasus Aflah dari ini yang sempat Salah nama Nosera Acumilata Salah ID atau salah identifikasi ini juga Beberapa dialami oleh tokoh awit yang sudah besar ya Itu hal yang wajar Yang penting kita selalu belajar dan cari wawasan dan berpikiran terbuka sehingga nanti kita akan ketemu dengan kebenarannya atau ide yang sesuai. Sobat sekalian, Fahri pun pernah mempostingnya di FU Dedaunan sebagai monstera akhir minata. Nah, Fahri memohon maaf atas kesalahan yang telah Fahri buat dan karena sudah banyak yang sold as Monstera Acuminata atau terjual sebagai Monstera Acuminata Kesalahan tersebut bukan unsur kesengajaan Jadi karena Fahri masih terus belajar Jadi sempat salah Fahri mengupload dan terjual sebagai Monstera Acuminata Jadi di sini Fahri konfirmasi dan klarifikasi bahwa ini adalah Monstera Al Leh Leriana Le Sekali lagi, Fahri mohon maaf Ini bukan unsur kesengajaan Tapi bagus juga kok, nanti besarnya seperti itu Nah mungkin Sobat dedaunan yang pernah beli di Fahri Yang satu daun atau yang berapa daun Mungkin sekarang sudah besar Sobat bisa sharing tuh di kolom komentar Sudah sebesar apa Sobat sekalian, Fahri akan menjelaskan Monstera Aflehleriana ini Ketika masih juvenile form Sobat sekalian Nah ini yang masih Juvenil form seperti ini Ketika daunnya banyak Akan seperti ini Nah, Apa perbedaan dengan Monstera Adansonii? dan Sony? Tuh, kalau sekilas Memang serupa Tetapi tidak sama sobat sekalian Oke, Kita bahas lebih detail Untuk jendela Atau lubangnya ini Untuk Monstera A dan Sony Itu sejak kecil sudah terlihat sangat besar Bentuk daunnya itu lebih runcing Pada ujungnya meskipun untuk lehleriana juga runcing ya tapi so, coba sobat perhatikan untuk lubangnya ini berbeda kemudian kerutan pada daun pada monstera aflehleriana ini sangat terlihat kerut-kerut sedangkan monstera A dan sony itu lebih rata atau lebih halus sobat sekalian kemudian ketika sudah mendekati remaja ini daunnya lebih berbentuk lebih lebar nanti akan lebih lebar dan tidak terlalu runcing lagi seperti ini ini masih sangat runcing kemudian nanti akan seperti ini Fari juga menyediakan yang ukuran satu daun jika sobat sekalian belum punya monster Aplexnerianna dan dengan budget yang terbatas sobat bisa dapetin di FOD daunan untuk yang satu daun ataupun yang sudah banyak daun seperti ini Jamin harganya terjangkau Ini berbeda dengan Monstera dan Sony Kalau sekilas mirip ya Cuman berbeda Jadi jangan sebut pakai janda bolong nanti bingung sendiri Karena sebenarnya Artinya itu bukan janda bolong Tetapi rondo bolong Rondo bolong itu Artinya daun pada sobek Atau pada berlubang Bukan rondo tetapi ron Ron itu daun, do itu pada Bolong, berlubang Daun pada berlubang Bukan rondo ya Kalau rondo kalau digandeng jadi janda Jadi bukan rondo Tetapi rondo bolong Kemudian nanti akan semakin remaja monstera Aflehleriana ini daunnya akan Semakin melebar Kemudian lubangnya akan semakin menyempit Dan ini ada tambahan lubang di sebelah sini Sampai sekalian Nah seperti ini Jadi berbeda ya dengan monstera adansonii Nah nanti akan seperti ini daunnya semakin melebar kemudian terlihat sekali kerut-kerutannya kerut-kerutannya ini akan terlihat sekali dan warnanya untuk Monstera lhebrariana itu cenderung lebih gelap ini Monstera adansonii sangat berbeda ya bentuknya tetap meruncing jadi antara pangkal daun sampai ujung daun itu bentuknya ekstrim kemudian semakin besar pada Monstera adansonii ini Monstera sony yang sudah hampir mature size Tuh, Lubangnya semakin besar Lubangnya semakin besar dan daunnya lebih panjang Lebih berbentuk lansiolid seperti pisau bedah Lubang-lubangnya semakin ekstrim sobat sekalian Berbeda ketika Lehleriana semakin besar Itu justru lubangnya akan semakin kecil Semakin mengecil, lubangnya semakin sempit Dan akan semakin sempit seperti ini. Monstera Lehleriana dan bagaimana dengan monstera acuminata monstera acuminata itu pasti sangat jarang yang punya dan hari belum pernah lihat postingan di Indonesia ini dari monstingan dari luar nah monstera acuminata ketika masih juvenile form itu daunnya belum memiliki jendela atau belum berlubang dan daunnya lebih mengkilap lebih glossy kemudian ketika besar seperti ini untuk monstera acuminata ini masih sangat jarang jadi Fahri harap dengan video ini sobat gak salah lagi antara Monstera Aflehleriana dengan Monstera Aguimena Fahri sempat mengabadikan foto Monstera Aflehleriana ini ketika berbunga seperti ini sobat sekalian nah bunganya seperti ini untuk Inflorescence atau bunganya seperti ini ya sobat sekalian Mostera itu hampir Kalau sekilas hampir sama dengan Bunga dari Monstera deliciosa cuman sobat perhatikan Ada semacam lekukan pada bagian tepi Dari Inflorescence Atau seludang bunganya Ini juga ada foto Perbandingan bunga Stunleana, lehleriana dan Agregia Kemudian pada Spadixnya ini ada perbandingan dengan Monstera Lehleriana Monstera Adansonii SSP Laniata Monstera A Gregia, dan Monstera SP A Ini yang paling kanan ya Nah ini seperti ini untuk Spadiknya Beda-beda Video sebelumnya Fahri pernah mengupload cara mengkonsumsi buah dari monstera deliciosa nah bunga dari monstera atau buah dari monstera aflechleriana ini enggak bisa dikonsumsi sobat sekalian sobat sekalian ketika monstera aflechleriana sudah mature form itu jarak tiap ruasnya atau standnya itu semakin pendek dan semakin besar ini susunan daunnya semakin rapat ya sobat sekalian Semakin rapat Tersusun sangat rapi Dan tangkai daunnya ini sangat kokoh Atau pentiulitnya ini sangat kokoh Dan biasanya bunga muncul di sebelah sini Berbeda ketika masih remaja seperti ini Nah ini jarak tiap ruasnya masih sangat panjang Jarak tiap antara satu daun dengan daun lain Atau tiap ruas Ini sangat panjang ya masih sangat panjang nah, ketika sudah seperti ini ini jadi sangat pendek jadi tanpa turus pun kalau yang sudah mature form ini dia akan kokoh tanpa dibantu oleh turus dia akan kokoh karena nanti memanjangnya itu akan sangat lambat berbeda ketika masih Juvenile form itu kita perlu memberikan turus seperti ini sobat sekalian ini perlu ditambah turun supaya nanti daunnya cepat besar. Ini jarak-jarak tiap ruas itu kan panjang-panjang nih. Nah, nanti akan semakin ke atas semakin pendek dan daunnya ini akan semakin lubangnya akan semakin sempit. Sekilas memang sangat mirip dengan Monstera Adansonii dengan Monstera Acuminata dengan Monstera sangat mirip dengan Monstera Squel itu juga ya. Cuma nanti akan ada perbedaan ini Monstera Sony yang giant form yang bisa besar Ini masih bisa besar lagi Jadi semakin besar untuk Monstera Sony itu lubangnya akan semakin ekstrim Tapi kalau untuk Monstera Lefleriana itu lubangnya semakin sempit dan semakin sedikit Kemudian apa sih arti dari AF ya. Kenapa pakai AF Jadi sobat sekalian AF itu atau AFIS artinya digunakan untuk nama ilmiah spesies tanaman yang masih belum pasti bahwa itu tanaman tersebut misalnya ini Af lehleriana kenapa nggak lehleriana aja jadi ini sangat mirip dengan monstera lehleriana bisa jadi varian dari lehleriana jadi masih diberi Af, itu masih diteliti lebih lanjut Af ini digunakan untuk tanaman spesies yang berbeda tetapi dengan genus yang sama dan memiliki sifat yang hampir sama jadi ini masih menggunakan AFF -F -F, Afis, ya. Afis. Itu masih menggunakan AFF jadi kemungkinan nanti video ini akan vari update lagi kita lihat perkembangannya karena ini masih dikaji lagi untuk AFF apakah ini Lehleriana atau varian Lehleriana, atau bahkan mungkin spesies jenis lain. Tapi, sangat mirip dengan Monstera Lehleriana. Jadi masih up. Ini nanti Fahri akan update lagi ketika sudah ada sudah ada jurnal ilmiah terbaru ya. Coba sekalian, dari mana sih Monstera olehleria ini berasal itu dari Amerika tropis terutama dari dari Amazon Brazil Peru dan juga Kolombia asal dari monstera of kemarin sempat ada yang protes uh, di kolom komentar ya ah, Mas Fahri ngarang jadi di hutan di Kalimantan itu banyak yang seperti itu silahkan buktikan kalau memang ada di hutan Kalimantan jadi untuk monstera, itu memang berasal dari Amerika tropis, monstera dan juga philodendron Jadi bukan berasal dari Asia, apalagi dari Indonesia Mungkin kalau yang ngeyel seperti itu merasa paling benar sendiri ya sama, -sama. di daerah aflehleriana bagus banget ketika sudah pesat bagi sobat yang belum punya bisa dapetin di FO di daunan yang besar ini belum valid jual yang valid jual yang satu daun ada, yang segini ada yang lebih kecil ada, yang agak lebih besar lagi ada mungkin selama ini sobat hanya tahu beberapa sumpah sekalian mungkin baru tahu bahwa monstera itu jenisnya mungkin hanya denisiosa, borsigiana, monstera variegata ternyata monstera itu genus yang memiliki juga banyak spesies ada monstera afleheriana, monstera leheriana, acuminata, pinati partita kemudian ada monstera agregia, kemudian ada monstera adansonii SSP laniata ternyata banyak sekali untuk kemudian juga ada monstera peru atau karstenianum gitu ya jadi Fahri akan bahas satu-satu Insya Allah itu tadi perbedaan antara monstera lechleriana dan monstera acuminata serta monstera dan Saya harap dengan video ini sobat nggak bingung lagi membedakan ketiganya dan tidak salah ID lagi. Jadi Fahri pun sempat salah ID dan mengupload ini sebagai monstera acuminata. Ternyata ini bukan monstera acuminata, tapi monstera lechleriana. Ini sangat bagus untuk menambah koleksi sebuah sekalian yang mungkin baru punya Monstera Deniziosa atau Monstera Deniziosa varian Missy kurang lengkap rasanya kalau belum punya Monstera anak oke Sebuah sekalian, jadi bagus banget ya ketika sudah major form itu jarak tiap ruas atau stemnya itu sangat pendek dan lubang atau jendela da daunnya itu semakin menyepit dan dengan video ini Fahri harap suka sekalian sekarang paham ya antara Monstera Afleh dan Riana, kemudian Monstera Ardan dan Monstera Akiuminata itu ternyata kalau kita perhatikan detail itu sangat berbeda dari juvenile form remaja sampai dengan image semoga video ini bermanfaat ikutin terus channel Fahri orchid karena Fahri akan masih banyak sekali yang akan Fahri bahas Bisnis monster, Philodendron, Arase, anggrek Buddha. Sampai jumpa di video selanjutnya.